Ada satu nama suatu masa dulu pernah bangun Masih ku abadikan di dalam hatiku Dengan satu rasa Dalam satu cinta Sewaktu kita bersama Namun, percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama. I'm Namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersamalah. Satu rasa dalam satu cinta sewaktu kita bersama dulu Ku semati dalam hati